Jumpa lagi sama saya Ici di hari ini di waterbombali Ya kita udah sampai di waterbombali Kita akan coba-coba slide Lihat seperti apa di dalam setelah lama tutup Ya ikutin terus ya Kita lagi tunggu mbak-mbak cantik ini verifikasi data oh Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, sudah hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, HP lupa bawa hp hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, ada hai, ada. hai, peduli lindungi aplikasi ya. mau dulu dulu silakan sama rekanan kamu boleh. Ayak donat dulu ya mbak ya sebelah sana ya. Kami sebelah sana itu. Oh ya. Sekarang harus ada aplikasi peduli lindungi kalau mau masuk waterbombali Bali. Tunggu ya mbak. Gimana caranya ini ya? Waterbombali Buka password saya saya bingung. Ibu sudah punya peduli lindungi belum? Belum sama mbaknya disuruh instal dulu. Bisa dibantu mbak? terima kasih Mbak cantiknya lagi bantu ke download aplikasi peduli lindungi ya download ya Bu nanti tolong login aja Oh ya terima kasih ya Mbak sekarang nanti tinggal lo deal eh lo login Oh rame juga rame juga ya loh sama pagi vaksinnya aman Ah ini suruh login dulu katanya. Oh begitu. Tunggu ya, oh, iya, iya. buka dulu ya. Dulu kasih mbak. ya mbak. Oh ini harus pakai masker. Kita harus pakai masker kalau kalau kesini. Hey, halo pak. Maintain social distancing. Iya nih pak, sendirian. Oh, di sini kita cek suhu. Ya, selamat pagi. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Pagi. ini beauty blogger. Mbak cantik. Ya, terima kasih ya mbak ya pagi Selamat oh, pagi Ngapain ini mbak Saya sendiri aja Iya Saya oh. oh ya terima kasih mbak Makasih ya ya dapat tiketnya Sliding pass sekarang kita masuk nggak ikut sibuk banget oh di sini kita cek tas cek tas kita ya hai, iya silakan bari selamat, selamat pagi ada banyak barang berbahaya oh jangan macam-macam hai Ya ini tiketnya kasih mbaknya ya, ya. kasih mbaknya. Terima, terima kasih. kasih. Oh ya, terima kasih mbak. Kita ke loker Kita akan pergi ke loker. sini. Kita mau cari gazebo. Halo mbak, permisi ya. kita cari gazebo. Selamat pagi. Selamat pagi. Desebo okay, ya. ya, berapa? Hey, gue dapet 18 Oh alright Pagi 12 ada ya, sayang 12 Desebo 12 sayang Ini ya, mbak-mbak cantik ini Berapa hari kerja emak? Oh berhari-hari, oh oke okay. Semoga <laughs> jam 12 okay. ya Dan dikembalikannya sebelum jam 2 Sebelum jam 2 Terima kasih ya, Mbak Hai. Mari Oh iya Ayo sekarang kita ke gazebo. Gazebo private. Hmm. sign sangat membantu sekali. Ah. Oke, okay, gazebo kita di Pleasure Pool, the park map nih. La la la la la. la. Wah, cuacanya bagus nih. Ya gak terlalu panas gini, bagus cuacanya. Kalau terlalu panas wah. Halo, ya Kita lewat sini seperti di dalam hutan, Lost in Paradise ini sebenarnya. Kalian yang kangen Waterbomb Bali atau yang belum pernah kesini pasti iri. Sabar ya, bentar lagi buka. Ini nih, gasibonya nomor 12. belas. Halo, masuklah sini. Wow, Ah, oh, cantik sekali. Buka dulu kuncinya ya. nongklokin sini, oh susah amat oke okay. ini dia kecebo nya mantap ada payung kalau hujan nanti kita tinggal pakai payung oh ini glacier pool glacier ya glacier tarik kipas angin dalamku Oke okay, kita udah sampai di gazebo Sekarang kita mau Siap-siap untuk berenang. kita mau next slide Kita cari slide mana sih Yang bakal kita naikin pertama kali ya Tapi kayaknya kalau naik sendiri Kayaknya membosankan ya Kak, Kita cari temen yuk di sini, kalau datang sendiri, kamu tinggal cari temen aja. Kalau bosen sendirian, gampang banget cari temennya. Nah, kita main ke rumah tetangga. Hai, tetangga rumah aku di sana, loh. Tetangga iya. Oh, dia agak sebelas, oh ini gas sebelas puluh. Mana ini teman aku ya? Teman cari teman dulu buat naik flight. Eh, teman aku, kan iya. Ada teman, tingkat teman, nah, kita udah dapet teman, ayo ayo teman, aku kita lagi nungguin teman, maksudnya lagi nungguin teman, teman, teman, ganti baju teman, teman, teman, teman, teman, teman, teman, teman, teman, teman, teman, teman, teman, teman, teman, teman, teman, teman, teman, teman, teman, teman, teman, teman, teman, teman, oke tunggu aja ya ah itu teman lagi satu yeay ada teman meli ayo aku sudah tunggu kamu meli, jangan masuk lagi ganti baju, kamu gak ganti baju dulu sang. kita ciwi-ciwi di sini di paradise boleh. kita mau naik slide selamat pagi Bu. pagi beli sehat mari ya kita mau naik slide ya kita pilih dulu slide nya yang mana banyak sekali slide ini yang gede nih ini hijau ini kayak ular, nih kayak nih slider panjang namanya Constrictor halo pak deh Terima kasih. Ini tutup ya? ya. Ini floor ridernya tutup. Kalau nggak kita coba. Ini nih namanya green viper. Green viper ada dua. Ada yang terbuka, ada yang tertutup. Kita lagi di pusatnya main slide ini. Oh uh, banyak kan. Cek kita tanya mas yang mana bisa bawa kamera ya. Ini gak ada yang bisa bawa kamera, ya. Beli, gak ada yang bisa bawa kamera. Oh, Python bisa konflik nggak boleh, ya. Green paper gak boleh. Python, tapi aku sendirian ya. Temen aku masih, oh gitu. Temen aku masih itu tuh, masih ganti baju. Ah oh, aku 50 puluh kilo. Aku tunggu temen di atas, bisa gak? Boleh tunggu temen di atas, ya. Alright, ayo kita ke atas. Jus, di sini juga maintain social distancing Please keep one meter apart. Bye. Right. Stand right to Python. Stand left. Please keep one meter apart. Ah jauh ya ke atas. Kalau tired, please rest here. Oke, okay. kita nggak boleh uh, lemah. Semangat, maju terus. Ullaah, ah, cinti sekali. Terus mess down. Lanjut naik. eh, cakep banget, gila loh nih, konstruktor yang tadi kita lihat di bawah ini pemandangannya dari atas yang kuning ini mejo ini namanya python kita mau naik itu, tapi tunggu kalau ada teman yang naik temen aku lama sekali ganti baju biasa ciwi-ciwi ya ah, cuntinya burung itu hingga situ Ya, dia terbang. Hai bro, aku belum ada teman nih. Belum ada teman. Iya nih, aku boleh meluncur sendiri nggak? Coba cari teman di bawah. Eh ada suara? Jangan sliding dulu. Jangan sliding dulu. Kenapa begitu? Ah, oh, lagi jelek nggak makeup pun. aku ber saya jadi model tapi harus bisa naik semua slide aku dengan kamera. konstruktor <laughs> Gimana maksudnya aku turun lagi terus naik lagi? Oh ya. Lupa dong, udah lama nggak kerja ya kayak gini deh. Wih, aku nggak jadi di situ, aku di sini. Nah kita pindah ini kita ke. Kemana nih? green Fiber tapi bisa shortcut ke constrictor uh, lu la oi oh, cintik ya oh salah bli mau kesana sana bli hap hap ya kasih aku pakai itu seni. eh aku bawa ini oke Selamat ya aku duluan ya guys, tunggu ya yeah guys! Yang tinggi duluan katanya Pelik ya? Eh, apa Ih, kita cewek aja dulu, ciwi-ciwi di atas lelaki All right. Okay. Hold yeah, All right. Ready? Okay. Oh <laughs> <laughs> Mir bintang kita tidak minum alkohol tiap pandemi. Oke. Right. Ya, tidak minum alkohol tiap pandemi. Ayo kita tengok ciwi-ciwi yang sedari tadi ganti baju apa udah selesai ganti baju atau belum? Kaya nggak sempat pantau kosong. Kayaknya mereka sudah go. Oh, Lezzy River ya, Kayak gitu sekarang naik Lezzy River yuk Lezzy River Ya, kita sampai di starting point Lezzy River Starting pointnya banyak ya Aku pilih yang ini Kita ambil ban dulu Ya, ya, Eh Orang-orang biasa agak susah naik ban waktu mau mensur di Lazy River nih kasih tau rahasianya ya taruh ban dulu taruh Ya, tanda, tanda panah nih ini tanda panah ini yang ada di pantat kita Nggak ya, ngadep ke sana ya ngadep ke Lazy nah sus kita duduk deh tunggu dua tangannya kita duduk iya baru kita tinggal melonsur ke Lazy River Hai <tuh> gak susah kalau pakai cara ini. ya Oke. Okay. Kita akan mengalir di Lazy River. Kita menikmati hari dulu ya. Kostnya gimana yang cantik ya? Tunggu. Kecic cantik. ya Yah, bersantai Ya, tada. Hi, hi, Bli. Hi, hi. Hi, hi. Hi. Iani, sendirian bye. Iya nih sendirian. Itu ciwi-ciwi pada kemana ya? Aku udah cari keliling <laughs> Mereka hilang Jadi luas water ini 3,8 hektar Luas banget Pantes saja aku kehilangan mereka Wow Oh my god uh! Air mancur Air mancur Kita sampai di air mancur uh, uh. Alright, alright air mancur. ada monyet-monyet itu monyet. ukiran-ukiran monyet kita biasa bilang area ini area spitting monkey why? ya mungkin karena air mancur ini keluar dari mulutnya si monkey ada stone monkey disana jadi looks like a monkey spitting <laughs> jadi kita sebut spitting monkey area oke okay. Ini ada cabang, ada jembatan putus. Semua aku, aku ganti kameranya ke depan yang semoga. Ah. Pas dari setting monkey di sana tuh itu sampai di jembatan putus, di jembatan putus. Oh, terjun! Tiny waterfall. Oh my god! It looks like the real waterfall. Ada bomb, ada water slide, ada jungle, ada bridge, bridge yang enggak putus, ada bridge yang putus. Ada waterfall. Oh my god. Paradise. You know, paradise. It's a paradise. Paradise Ayo lazy lovers, jangan selingi, lazy seharian. Eh, jangan lupa jam tutupnya. Nanti tamannya tutup kita diusir. sebelum mandi pulang dulu Kita sudah melalui setidaknya tiga jembatan. Kita sudah melalui setidaknya tiga jembatan. Oh, oh my god! Tadi pengganggu mereka, pengganggu ketenangan. Aku, oh my god! Nggak boleh sebenarnya jamnya, jam ya, dulu orang jumping, ay. Iya, ya, Uy, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, channel ya, ya, ya, ya, ya, ya, channel ya, ya, ya, ya, adibu channel ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, bapak ya, ya, ya, ya, ya, ya, Aku nggak bawa mikrofon, masuk nggak suara aku nih. Wah, ini <San> Siapa itu? Siapa? Sudah ya. Sekarang kita mau pergi ke bumerang. Bumerang, bumerang, bumerang. <San> Yeay sesuai namanya itu dilike bumerang diserklib bumerang, mat, mat, kita udah ambil bal, kita udah sampai di bumerang. itu tadi nggak ketemu sama para gadis, ah. jadi kita culik para lelaki. Ah. Satu, aku nggak bisa, na nah. aku nggak bisa ikut, nggak boleh, nggak boleh, harus tetap naik. Yang nah, <laughs> mana Sarah? iya tinggi ya, tinggi. Ah, ini dia, boomerang naik, ya. Ayo, jangan takut, ayo ada aku di sini Asik ah, takut. Ah, Aku takut oh, Aku bener dia, oh, aku bener-bener oh, Aku mau turun aja Oh, itu nanti kita keluar dari situ, boom, jatuh ke bawah situ oh, Ini oh, yang orang oh. sini, apa aja namanya? Super Bowl namanya? Hah? <laughs> <laughs> <laughs> Hmm. Oh, yang biru. Nih ya. Duduk dulu. Saya jadi duduk duluan. Oh, ya, Bisa aku duduk? Oke. Okay. Gua aku ganti oh, kamera. Oke. Yuu. Woo. Wow. Tuh. Kagak di. Ayo oh, ya, ayo. Ya. Tunggu. Tunggu, ya. Oke, ini dia datang datang dia, datang, dia datang, dia datang Mana dia? Ayo Mana dia? Mana dia? Ah, itu dia datang udah tamat so, naik beberapa slide ini udah capek. Kita, Sekarang kita ke mana naik. lagi hey, Gimana rasanya gak pertama kalian ya, naik sepeda? Pusing ya? Nih ya kayak orang pertama kali kalau naik sepeda. Gimana gimana? Pusing. Oh, Aduh siap. Ya. <laughs> Tapi mau naik lagi? Aduh. Mendingan oh, ya. jangan jangan yang pakai itu bandai. Mau pakai yang body slide. Body... Oh, kita ke body slide. Tapi body slide boleh bawa kamera. Aduh. Jadi nggak bisa di Oh iya. Bisa direkam Yang mau apa kita ke body slide? Udah So, udah naik semua slide semua slide sekarang kita mau bertamu ke rumah orang kita ke rumah orang dulu ya kita cari rumah orang Bro. ini rumah teman ini aku ya ini? rumahnya nomor enam oh, kita ya, main lagi. kita lagi main rumah-rumahan rumah aku kan di sana tuh di gasibo belas sekarang kita bertamu ke rumah nomor 6 ada apa rumahnya sih apa ini? oh cantiknya. ini lebih besar daripada punya aku ya hati Oh, ada shower. Shower nih. Kita Apa sih nama? Apa Iya, gak Tapi ini lebih luar. Iya, ini yang private. Ini Gazebo Private-nya udah sama shower. Iya, terus sudah sama telepon. Teleponnya langsung connect ke restoran. Terus ini bisa muat sampai 12 orang punya aku tadi, gak sebonam juga muat sampai 12 orang sih tapi di buat apa? Nggak, lagi nge-clock buat youtube channel aku hmm? adibu channel, nanti subscribe ya lagi subscribe ya. ya like, comment, dan subscribe Dan sampai ketinggalan Dan sampai ketinggalan video berikutnya <laughs> ayo kita pulang dulu kita perjalanan pulang Putih, pulang dulu ya. Nah, buda, buda. ya? Udah, udah capek banget, enggak? Udah di nah, ini. Dadah nah ada Putih Titi. Nah dadah, nah dadah. dadah. Dadah Matu. Wah. Sampai jumpa. Nanti di ya. jangan lupa subscribe. Like. Ya, oh iya benar aku nih. sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Makasih ya, Saudara Quarterball. Ya terima kasih. Sampai jumpa.